sama mau siapa 84. Nice. Nice. Sir. you got friends in me. You got a friend in me. Eh, hey, what's up, Bro, apa kabar semuanya? Halo, Mbak Bro. Jadi, kali ini Mbak Bro Ocha mau ngasih kabar baik serta kabar buruk, ma Bro. Di COD, Mbak Bro ya, ini banyak banget kan? Kali ini suka pakai Piskiper. Nah, Piskiper next season di level seneng banget, Mbak Bro, karena Ocha ah kesal sekali sama peskiper ya oke yang penting SMG nya jangan dinner Bro ya nah sekarang ini Ocha mau sebutin apa saja sih yang dibahas Bro ya ini banyak banget sih Bro ya mode zombie juga akan kembali sepertinya Mode zombinya ini uh, ada ini ya, hal-hal terbarunya, Ma Bro ya, oke, okay. dan ada AR terbaru tuh, secret 6 tuh. Nah, itu mantep banget tuh senjatanya, Ma Bro. ya. Yeah. jadi di buff ini, Bro, M16, LK24, Type 25. Oca nggak nyebutin terlama-lama lama lagi ya, apa saja yang di buff, pokoknya di buff mantep banget ya Type 25 nih, stopping powernya di buff, wah, oh, ini. Gokil sih ma bro, ini bisa sakit banget ma bro ever 556 juga di buff, ICR di buff, Saber 4 dibuff lagi Padahal waktu itu baru di nerf kan, sekarang sekarang buff lagi ma bro Waduh ini parah banget sih, ini berbahaya Yang debuff di ini disebutin aja ya Saber ya Multi player buff, terus sama movement speed buff. Wah gokil ma bro, bahaya ini ya Terus switchblade bisa tersingkirkan, tapi WC nggak tahu. Dan whole game ma bro, eh Dan whole game ma bro, holger maksudnya ya, holger 26 Damage-nya di buff, nya di buff, ADS akurasi di buff Ini nggak tahu ma bro ya, uh, di battle royale atau di MP untuk holdernya. nya Soalnya ada tulisannya, now airdrop Hogger will have more damage than the regular Hogger nah, Berarti, ini kan battle royale ada drop airdrop nya dong. Terus, Hades, nyata Hades ya, ini di buff, Locus di buff, 11 buff, yang di nerf, di skipper Langsung aja kita sebutin ya di skipper tuh apa aja? Range-nya, agile stock. Wah, agile stock ini banyak dipakai termasuk oce pakai gel stock ya. Ada movement speed-nya tuh dikurangin. Firm grip tip ini juga banyak yang pakai. Itu di nerf. Nah, adjuster ada MSMC ya, damage dinaikin. Tapi range-nya, range-nya di nerf, XPR, outlaw itu adjuster, ojo sebutin. Ntar Tungguin apa notes-notes official dari COD aja kalian baca biasanya ada di website ma bro. Nah, ini bocoran sedikit aja ya. BR eksklusif M13 tuh. Range buff, ZRG. ZRG ini di buff juga. Hmm. Bear class ada rewind, pump, terus core streak ada ini mah bro. MK27 Dragon Fire ini yang drone itu. Nah, itu pelurunya tuh ditambahin mah bro. Hawk x3 juga. Hmm, damage-nya di-buff, range-nya di-buff. mantap banget sih, ma Bro. Keren. access one golet. Wah, golet sih, cara rasanya memang kayak kurang ya, Gampang banget hancur. Nah, golet ini di-buff, bro yang di buff itu uh, damage-nya, terus movement speednya, ma bro ya. Nah, terus ini ada napalm, swarm, dah itu ya, bro ya. Mungkin oce kasih data-datanya melalui gambar ya di sini, atau di sini, di sini, atau di sini, di sini. <laughs> Oke, okay. jadi kali ini, ma bro, oce bakal mau pakai saber 4 dulu, ma bro ya. Wajah mau mengenang ini senjata ini gokil banget hmm. mah bro ya sempet meta dan sempet orang-orang pengen senjata ini di nerf tapi kenapa sekarang di buff lagi wajah tidak mengerti mah bro ya Ocea tidak mengerti ada apa dengan cowok yang mungkin karena di nerfnya terlalu parah sampai ya kalian lihat sendiri nggak dia makasih saya berempat jarang banget ya nah sekarang jadi yuk let's go kita langsung aja main mau berpetak saya berempat ya yuk Yo, Ma Bro, cowok ada di dalam game. Let's go. Kita langsung ke saja mau CBR ya. Uh, kali pasti kangen sama CBR. Ya. Tik ini. Hmm. Enak biasanya mau bro. Wow, ampun, lucky okay banget ya. Oke, okay. halo. Eh mau apa ma bro Straffingnya ya berat ya Ntar mungkin Aduh ampun deh Mati oca Nanti mungkin uh, Apa Movemennya kan katanya di buff Nah itu bakal lebih mantep harusnya ya Nice Nice uh. Nice. Woi, langsung di bokong ampun deh. Let's go, cuy. Ini masih OP harusnya ya Cyber. ntar kan kalau udah di-buff tambah OP mabar. Hmm, nice. mantap. Mantap bro dapat dua langsung ya. Tiga, dapat empat. Wuh. dasarnya orang mantap bisa gas lagi Aduh kenapa tiba-tiba dari situ mah bro nice sir. nice sir. Oh hmm. uh, masih oke okay, ya. Gila emang. Tapi semua tergantung tangan siapa sih mal Kalau tanganku ya, gimana, rek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 Aduh dapet satu tapi lumayan lah itu What? Dia nembak duluan mah bro Tapi semenjaknya kasus battle royale yang ada cheater kemarin, ucap mulai agak ngepercaya ya sama orang yang Jago-jago nggak -jago jelas ah kan matinya sama dia mulu loh. emang aneh sih ini hmm, mati lo gua nggak akan kalah uh, asem mati sama dia lagi tapi yaudahlah kita menang ya Cuma noca Wah men, kayak aneh gitu ya Terus aku nemat dulu, free fire mungkin ya Oke, Ece menang nih, cuma pake CBR4 ini udah dibuff ya Ntar kalau udah dibuff, sama mantep tuh mah Bro ya sih. Ya udah mabru, untuk kalian nih yang Mau melihat otaknya mana atau ganteng metal cel Untuk persiapan kalian ya Kali aja CBR4 ini setelah di-buff Makin mantep banget ya Tapi Ece gak tau, semoga aja Mantep Maha Bro ya jadi nggak cuma switch switchblad aja ya mendominasi game CODM ya kan ada ini, ada Mectane wah, ntar pastinya lebih mantep kali ya oke, di diantaranya Monolith Suppressor terus MIPX Cleaner light Barrel Lightstock, Sled of Hand, Olichelizer Tactical ya, tapi waktu itu udah kasih... apa? Disable juga oke sih, serius untuk kalian yang mainnya agak santai, nggak gue kerusuk Disable ini mantep mah bro karena bikin lemot musuh Jadi udah mabro makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta klik loncengnya mabro ya terus kalian kalau mau beli akun CODM untuk kalian yang baru main CODM atau kalian bosen sama akun kalian langsung aja follow instagram kita jubelin lihat akunnya yang di sana kalau cocok kalian beli aja bro pasti nyaman banget kok kalau disana mabro ya terus kalian kalau males itu sering atau kalian capek ya nggak kuat lawan musuhnya tenang bisa kita jokiin Bro ya langsung dia follow Instagram @kitajoki.in mah bro di sana ya. Oke, okay, let's go ya. Yeah. Ya udah bro ini ya. Yep. See you mah Dadah semuanya. yudah Dadah semuanya. See you next.